nah salam token bosku kali ini ini bosku karena ini edisi spesial karena 1000 subscriber saya akan ini bosku ngasih pilihan rekomendasi harga sepeda listrik di bawah 5 jutaan nah ini ada smart smart ini produknya antelope ada goda goda 130 produknya goda dan sebelah sana itu ada Champion, produknya Sunrise. Sebenarnya masih banyak lagi bosku. Ada jenius, punya nyantelup. Sebenarnya masih banyak. Banyaklah masih banyak. Terus ada punyanya ny itu ada Echo. Terus ada lagi, banyaklah bosku sebetulnya. Cuman, ini saya kasih pilihan yang unit rekom bosku. Kenapa kita rekomkan? Karena ini paling banyak orderan dari unit ini, Bosku. Untuk unit sepeda di bawah 5 jutaan. Secara untuk apa namanya? spesifikasi sih sama, Bosku. Baterainya masih aki kering, masih 48 volt 12 ampere. Kalau untuk review jelasnya, Bosku nanti bisa cek link-link apa itu cek video-video di bawah yang sudah kita ulas mengenai unit ini jadi nanti saya akan mengulas kelebihan dan kekurangannya aja bosku terus untuk dinamonya juga masih rata-rata 48 volt cuman kapasitasnya beda kalau yang dua ini bosku, ini 350 watt bosku 350, coba kita cek dulu bosku, seingat saya sih 350 bosku Nah, ya 350 bosku. Sama-sama 350 watt. Untuk smart itu 500 watt bosku ya. Nah, untuk jarak tempuh ya rata-rata sama. Kurang lebih 40 km, kecepatan sama 35 km/jam. Di sini yang membedakan itu sebenarnya kalau sepeda federal listrik itu rata-rata speknya, rata-rata speknya sama semua bosku, hampir mirip-mirip lah, memper-memper dikit-dikit. Cuman yang bikin beda itu hanya di model, bentuk, fitur. Udah mungkin yang bikin beda cuma di itu aja. Yang paling dominan di fiturnya, Bosku, yang paling dominan di fiturnya. Contohnya kalau bentuk ini kan kalau 130 sama Smart itu kan mirip-mirip member. Hampir sama. Meskipun ini Champion juga mirip, Bosku dari segi bodi mirip, cuman beda di setang setir aja bosku. Dari dua ini bosku ya, dari Smart ataupun Goda 130. Nah, setelah bodi, ban-ban masih sama. Dia masih menggunakan sama-sama menggunakan ban tubeless ukurannya 14x250 masih sama. Keranjang, keranjang kalau di sini yang lebih luas yang Goda 130 ya bosku ya, kalau untuk keranjang. Untuk lampu lampu yang lebih terang mungkin sama cuman modelnya yang ini yang lebih terang bosku lebih enak bosku kita coba cek bosku ini posisi lampunya nah kalau yang ini ini nggak ada tombol lampunya bosku nggak ada skakel buat lampu jadi harus dikontak dua kali bedanya di situ. yang smart juga sama dikontak dua kali nah lanjut ke display bosku jadi bisa kita lihat display indikator speedu nah kalau yang dua ini smart dengan goda ini dia masih indikator baterai masih indikator baterai sedangkan yang champion ini sudah lengkap indikatornya bosku ada indikator kecepatan jarak tempuh terus indikator baterai selanjutnya reading nah ini yang beda kalau goda 30 ini memang nggak dilengkapi rating depan maupun belakang kalau yang smart hanya belakang aja kalau untuk yang champion ini depan belakang nah sedangkan smart ini cuman belakang aja bosku selanjutnya untuk pengatur kecepatan Pengatur kecepatan untuk Sunrise memang jarang sekali mengeluarkan sepeda-sepeda listrik yang menggunakan pengatur kecepatan Limit kecepatan lah bukan pengatur sebetulnya, sebetulnya limit kecepatan Nah kalau untuk Goda sama Smart ini Dia sudah menggunakan limit kecepatan, ini bisa diatur limit kecepatannya 1, 2, atau 3 Semakin semakin kenceng dia pakai limit kecepatan yang ketiga Nah kalau kalau Champion produknya Sunrise ini dia cuma menggunakan seperti kayak Matic Jadi Murni hand true telaja, aja bosku Sekarang lanjut Ke jok, dudukan Dudukan menurut saya yang Lebih nyaman yang koda ini bosku Karena kenapa Ini sponnya tebel Sponnya tebel daripada yang sanris ini Sunrace champion ataupun anti -loop smart Kalau koda dia Lebih tebel Nah untuk sandaran, sandaran belakang kadang kan kalau misalkan apa namanya ibu-ibu itu yang katanya beli sepeda listrik buat nganter anaknya itu nganter anaknya sekolah yang masih kecil dia butuh sandaran nah sandaran yang paling nyaman itu ya yang semat yang ini bosku karena ini pakai sepon nah sedangkan ini masih pakai plastik, tapi kalau untuk sandaran nggak perlu di Enggak perlu dibuat hal yang wah gak ada sandarannya Gini ataupun gimana, sebenarnya sandaran bisa dipasang sendiri, kok bisa ditambahin sendiri, ataupun mau dilepas juga bebas. Terus lanjut untuk ke suspensi, kayak sekop itu semua sama, semua sama depan pun juga sama. Dia enggak pakai sekopnya yang sekop pakai oli, jadi dia itu kosongan di sana, cuman murni pir aja. Jadi kalau misalkan kena jalan enggak rata gitu, pasti ada bunyi nanti. Cedak-ceduk, cedak-ceduk, bosku. Nah, terus untuk fitur pedal, pedal assist. Nah, kalau pedal assist emang nggak perlu ditanya lagi. Sandris lebih unggul karena mereka rata-rata sepedanya menggunakan pedal assist, daripada yang lainnya. Yang kayak koda ini ataupun Smartia belum dilengkapi pedal assist. Kalau Sandris ini dilengkapi pedal assist. Terus langsung lanjut kita untuk... Sistem pengereman, sistem pengereman masih menggunakan drum brake semua, sama jadi bosku ya. Kita lewati. Terus untuk baterai bosku. Nah, untuk baterai, baterai ini untuk semacam sama champion sama, karena memang ini rangka mulai rangka dari baterai, mulai rangka, rangka ini sampai dari tempat baterai itu sama bosku mirip bosku, yang dipakai sama. Tadi kan saya bilang cuman yang beda hanya di stang setir aja. Jadi posisi baterainya sama di sini belum portable, sedangkan Goda sendiri sudah portable dia bosku jadi baterainya bisa dilepas pasang bisa kita buka baterainya portable kalau yang dua ini bukanya pakai baut pakai obeng, bukanya pakai obeng ketika dibuka ini langsung sambungan-sambungan kabel, kabel baterai dari, dari apa namanya, paralel, paralel ya seri, seri baterai, jadi seri baterai ini nah, untuk kenyamanan yang ini bosku footstep belakang, itu goda dia unggul bosku kenapa? karena dia untuk pijakan kaki atau footstep belakangnya dia lebih luas bosku, lebih luas ini belum terpasang seperti ini segini luasnya jadi daripada yang champion ataupun yang smart itu kecil jadi agak gak nyaman kalau misalkan dibuat poncengan untuk yang pijakan kaki yang diponceng nah, jadi itu bosku untuk keseluruhan sih sama bosku untuk sepeda-sepeda listrik ini bosku memper-memper lah jadi kalau ditanya mas itu rekomendasinya ya kalau menurut sampean yang gimana Tergantung bosku, tergantung bosku maunya yang kayak gimana. Cuman kalau dari sisi fitur memang Sunrise ini lebih unggul. Kalau dari segi budget Smart lebih bisa. Nah, kalau untuk dari segi garansi Goda lebih unggul. Jadi semua ada plus minusnya sendiri-sendiri, bosku jadi ini tiga unit yang harga di bawah 5 jutaan Sebenarnya yang lain ada, yang lain belum saya bahas mungkin yang tiga ini dulu aja nah mungkin sampai sampai sini dulu bosku ya untuk rekomendasi sepeda listrik di bawah 5 jutaan jika saya ada salah kata atau mungkin bosku ada yang kurang kurang paham atau kurang mengerti mungkin kurang mengerti dengan perkataan saya silakan ditanyakan bisa diisi di kolom komentar atau langsung by whatsapp bosku ya sekian dulu bosku saya akhiri video saya kali ini salam token bosku.